Ya Allah dari Terenggalek gak rugi saya bahagia banget ya Allah tepuk tangan untuk sampang lampu LEDnya dinyalakan semuanya gila hadil or madhafi launa isi belas bintawinta In the Ayas and I'll be Whoa! Laudik sewala samaha wa da beberan beran I believe in andga re sampai mati gitu ya selawat sampai mati selawat sampai mati taubat sebelum mati nggih taubat sebelum mati taubat sebelum mati derek kiai sampai mati ya allahumma shalli ala muhammad